Back Royals, Adil Rami mengklaim bahwa saat ini lebih mudah bagi para back untuk bertahan melawan superstar PSG, Lionel Messi, yang telah mengalami perubahan gaya bermain. Sekarang dia lebih sebagai pengumpan, jadi lebih mudah bagi back karena kami bisa menunggu. Saya tidak berpikir dia bisa melakukan gerakan slalomnya sebanyak dulu lagi, kata Adil Rami. Messi dianggap sebagai salah satu pesepak bola terhebat sepanjang sejarah. Hingga kini, ia tercatat telah sukses mencetak 673 gol dalam 783 pertandingan di level klub. Tak hanya itu, Messi juga telah meraih sederet penghargaan individu bergengsi, termasuk 6 trofi pemain terbaik dunia Ballon d'Or hingga sepatu emas Eropa. Rami pernah beberapa kali harus berhadapan dengan Messi ketika ia masih memperkuat Sevilla di La Liga. Rami pun mengakui bahwa ia selalu kesulitan ketika harus bertahan melawan Messi ketika masih membela Barcelona. Memang saya tidak pernah menang, tetapi ada beberapa hasil imbang dan terkekeh saya mendapat 4 atau 5 kaos darinya, ujar Rami. Lebih lanjut, Rami juga menyampaikan harapannya agar bintang PSG lainnya Kylian Mbappe bisa mengikuti jejak Messi meraih penghargaan Ballon d'Or. Saya penggemar berat Kylian Mbappe dan saya sangat berharap dia akan mendapatkan Ballon d'Or dan saya senang dia bertahan di PSG karena Messi akan memberinya begitu banyak, tutur Rami. Mbappé dan Messi harus bersatu agar PSG semakin kuat. Jika kedua pemain tersebut tak ada yang mau mengalah, maka hancurlah mimpi PSG. Jujur, jika Mbappe memahami perannya, maka tim PSG akan sangat berbahaya bagi tim lain, tandasnya. Nah, apakah Messi yang sekarang jauh lebih buruk dari Messi yang lalu? Mari kita debatkan di kolom komentar.